Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, buat anak-anak semuanya. Hari ini adalah hari pertama untuk mata pelajaran pemeliharaan motor bensin atau sepeda motor. Untuk sepeda motor, sebelum kita mulai ke materi, mari kita berdoa menurut agama kita dan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, pertama sebelum kita melanjutkan ke materi, bapak absen dulu. Abdul Rahman Abdul Aziz Adi Aku Ahmad Ansori Ahmad Arjun Ahmad Rizal Ahmad Dandi Raghir Arga Dimas Dwi Heri Bapak Kucuk kiranya hari ini kita bisa masuk full nah. untuk melanjutkan ke teori selanjutnya yang kita bahas adalah selain montok bensin atau montok kita adalah membahas berupa tentang montok injeksi ya yang sudah di step yang ada di depan yang di depan hmm. adalah melakukan sistem bahan bakar bensin atau bahan bakar injeksi bisa adalah ya ini adalah PDI dari model dari sistem Honda PDI adalah programmer Ma nah, program full injection ini oke okay, selanjutnya dari slide di depan, nah dari slide di depan itu menentuk ada sebuah pertanyaan dan sebuah gambar yang berbeda seperti ini apa sih yang membedakan dari dua unit kedua unit kendaraan sepeda motor ini, nah bisa dijelaskan apa dari -apa paparan dari gambar ini pun sudah sebenarnya sudah menentukan penjelasan. Salah satu contohnya ya? adalah ada dari Honda tahun 1982 CX 270. Ini adalah Honda pertama yang menggunakan sistem injeksi pertama pada motor balap pada motor TT yang yang dirancang oleh oleh namanya sepeda motor Honda atau merek Honda. Nah, yang kedua, yang kedua adalah RC LC RC, RC, RC 211 T nah motor itu adalah motor yang digunakan pada motor motor tv pada saat era era modern seperti ini. nah terus yang membedakan apa? yang membedakan adalah sensor sensor atau jenis jenis sensornya yang dulu pada tahun yang lama itu belum di, belum, di, belum ada. tapi untuk sensor yang pada model jenis kendaraan modern ini itu lebih lebih banyak lebih banyak. tapi bahkan sebenarnya Uh, untuk dikategorikan motor lebih canggih atau tidak itu tidak menentukan jumlah jumlah sensornya, tapi ada, tapi membedakan adalah uh, sedikit, uh, mungkin persuplai bahan bakarnya mungkin sama, tapi sedikit sensor yang membedakanlah teknologi itu karena karena teknologi itu kan semakin berkembang Nah teknologi yang dulu di ke teknologi yang lebih sekarang itu adalah teknologi yang lebih canggih. Selanjutnya terus di depan ini di dalam set ini. Terus perbedaannya apa sih, Pak? Kok bisa ada model model ini? Nah, di sini cobalah kalian untuk berpikir. Kemarin perbedaan dari dua unit ini apa sih? Kalau tadi Bapak sudah menjelaskan dua unit sebelumnya, itu itu model seperti seperti ini, minimal kalian harus bisa membedakan dua jenis perbedaan ini juga. Nah. nah kedua model ini perbedaannya apa sih? Kalau yang Supra X 100cc itu jelas adalah yang membedakan adalah supaya pelayan bahan bakarnya bedanya dua itu pelayan bahan, bahan bakarnya nah, modelnya emangnya jenis seperti apa pak? modelnya adalah pada jenis Supra pada Supra X100 itu masih menggunakan penimbangan bahan bakar itu masih menggunakan karburator nah, sedangkan pada Supra X125 bagi ini menggunakan Padahal sebenarnya, padahal sebenarnya adalah intinya itu sama-sama melakukan penyumlahan bahan-bahan bakar. Perbedaannya motor FI dan ibadah motor heavy atau motor karburator dan konvensional lah ya. Itu sama sebenarnya. Terus membedakannya apa? Karburator, itu penyumlahan bahan bakarnya diatur dengan oleh namanya pangkung. Sedangkan motor injeksi, ya motor injeksi itu diatur penyumlahan bahan bakar yang masuk ke dalam pang bakar, diatur dengan ECE. ECM itu, nanti kita bahas lagi, sebelum kita lebih jauh, kita bisa lihat lagi. Kita lanjut lagi. Terus perbandingan bahan bakar, Perbandingan adalah lakukan dengan, dengan karburator, salah satu. Nah, tadi udah berjalan-jalan perbandingannya. Perbandingannya karena oleh tadi itu penyuplai yang bahan bakarnya yang masuk ke dalam ke dalam ruang bakar itu diatur oleh ECM nah, oleh ECM. Tapi sebelum oleh ECM itu ada ada beberapa komponen nanti kita bahas nanti adalah yang yang yang memberikan sinyal ke ECM untuk untuk menyemprotkan salah satu komponen yang ada di ada di ruang bakar Terus kalau kalau tadi dibilang katbor katbor dialirkan atau difungsikan ya melalui vakum, itu pertanyaannya, terus ya, nah, Di sini komponen selanjutnya pada motor injection itu adalah salah satunya adalah sensor bunyi. Sensor bunyi di, nah, di situ, ada ada tiga komponen penting, nah, ada tiga komponen penting. Salah satunya ya, salah satunya adalah adalah iat atau intake air sensor. Dua. PP atau throttle body dan tiga adalah MAP ya. MAP adalah manifold absolute sensor. Nah. Ini adalah throttle body. Nah, terus misalnya kalau pada contoh so seperti ini sebutkan tiga komponen yang ada pada throttle body. Nah, jelas di sini ada tiga adalah tiga komponennya salah satunya adalah IAT, TP, dan MAP. Yang jelas mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Salah satu fungsinya adalah seperti ini. IAT atau intake air tempurator sensor mendeteksi data katup di dalam intake manifold sedangkan TP mendeteksi beberapa besar throttle itu membuka Nah kamu tahu throttle itu ini, enggak contoh kamu kalau kamu tahu motor karburator pada saat motor macet itu kan ada yang di ada yang dicet atau yang ditekan atau yang kamu tarik itu throttle itu namanya adalah cukup kalau motor kapur itu adalah cuk, hampir sama seperti itu. Yang ketiga adalah MAP, ya MAP, pompa manifold atau box mendeteksi tekanan udara yang masuk ke dalam ruang manifold. Itu adalah fungsinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ini adalah pompa bilang tajin. Pompa bilang tadi, ini yang satu satunya. Ya komponen yang berada di dalam bentuk-bentuknya namanya ada semua, ada injektor, ada injektor port, air, MAF, IAT ya, kita akan di lain nah, komponen selanjutnya adalah injektor. Nah, uh, selanjutnya adalah injektor. In injektor itu fungsinya adalah salah satu uh, komponen penting di dalam model BGE. Untuk menempurkan bahan bakar tadi, yang berkata tadi untuk menyebutkan bahan bakar ke dalam ruang ruang bakar. Terus ada beberapa, ya, ada beberapa untungannya injektor injektor katodosal ya. Di sini ada beberapa keuntungannya salah satunya adalah penghematan bahan bakar. Nah kok bisa hemat? Kenapa pak? Kenapa kok bisa hemat? Karena nah, partikel atau cairan yang dihasilkan pada injektor tadi atau yang terjulur keluarin yang dikeluarkan untuk menunjukkan ruang, ruang adalah apa? itu adalah serap yang bisa adalah terkecil di, di dunia untuk menunjukkan bahan-bahan Yang kedua adalah pekenakan pada, pada, pada sudo terbaik ke dalam ruang bekal yang nah, ketiga adalah diameter lubang diameter lubang injektor itu adalah besarnya adalah 0,152 mm kali nah, empat kali empat itu gimana Pak? kali empat itu adalah jumlah lubang pada injekornya contohnya seperti ini. Nah, ini adalah lubangnya. Ini adalah menunjukkan logang jumlah lubangnya. Ini soal berapa lubang pada injekornya. Nah, Kok bisa seperti ini? Kenapa ya? Pak? dia tenterjun tekanan yang tekanan yang tinggi. bisa gitu, sampai seperti itu. Nah untuk dapat tekanan tadi salah satunya adalah 900 eh 294 kpa. Nah ini injektor ini. Nah ini, ini. terus bedanya kalau, kalau dua kalau dua kalau 250 cc atau yang ke atas pak sama sama sama sama tidak siapa? Jumon oh tentunya beda. Mungkin pada partai bang ini mungkin bisa digunakan. Tentunya mungkin digunakan pada unit mungkin yang CC nya sebutkan 110, 125, mungkin atau, atau, atau 150 Tapi untuk CC itu semakin besar. Itu yang paruh banget itu tidak mumpuni. Bisa kan itu digunakan kalau enggak 6, 12 dan dan seterusnya. Berarti membutuhkan jumlahnya, kota kita makin banyak. Berarti makin banyak adalah makin supaya itu kan makin tinggi. Nah, terus komponen selanjutnya adalah komponen satu adalah Back angel sensor bagage sensor tadi adalah fungsinya untuk adalah fungsinya mendeteksi sudut kemiringan pada sepeda motor. Ini apa, untuk itu untuk keamanan nah, maksudnya gimana, Pak? Ya, nah, gitu, Bapak akan memberikan perumpamaan seperti ini. Ada sepeda motor mengalami benturan atau terjatuh otomatis dia akan mengalami kemiringan. Nah, pada saat itu baggage back sensor back tadi itu akan ber akan berfungsi, nah, akan berjalan, nah, akan berjalan. Nah, tentunya disitu berarti ada cara kerjanya, tentunya ya. Kayak gitu, contoh kok, kok namanya konseptif, kalau memang disuruh kemiringan, khususnya berbuat apa, namun juga auto safety, berarti nanti Bapak akan memberikan serat selanjutnya. ya. ini adalah serat selanjutnya. Bapak kerja sensor yang bisa dikategorikan cara kerja. Bapak memberikan serat kerja seperti ini. Bapak kerja sensor. Kesian sensor itu, ya. Bapak berikan contoh lagi. Salah satunya sebelumnya itu, ada sepeda motor tadi mengalami benturan atau tabrakan terjadi otomatis ke kemiringan. Pada saat sepeda motor tadi mengalami kemiringan, yang bersalah ini akan memberikan sinyal, ya. memberikan sinyal, memberikan sinyal pada ECU. Sama antara ECU dengan ECM sama. Ya sama ECU tadi. Ini untuk memerintahkan injektor, Koil ya, dan vulma Untuk melakukan perhentian sementara Proses ini Terjadi pun sampai Saat kunci kontak nah, Sampai saat kunci kontak nah, Setelah itu Pada saat sudah terjentor Otomatis kan mesin kan mati Karena tiga tiba ini sudah berhenti Dia sudah berhenti Karena diperintahkan Dia mendapat perintah jadi eh, dia mendapat sinyal ya mendapat sinyal dari BKS sensor untuk memberikan sinyal ke ECM. Nah, ECM akan memerintahkan itu kan sudah beda memerintahkan tiga hmm. sensor padi nah, injektor coil dan vulva untuk melakukan pemberhentian sementara. Proses ini terjadi sampai saat uji kontakorn. Nah, kamu kalau mau hidupkan lagi atau menyalakan tidak bakal bisa, nah, kenapa pak kalau tidak bisa pak? Karena kunci kontak on kan masih on tadi, kan masih on? Nah terus gimana pak kalau ingin menyalakan? Kamu off-kan dulu, tunggu beberapa ketika kan menyalakan baru bisa, Nah kenapa kan betul itu? Karena tadi, eh cek kan itu masih memerintahkan, nah, kunci kontak on kan masih on kunci kontak itu. Dada cewek, masalah mereka tidak komponen tadi untuk matang berpemilih yang tapi pada saat kamu memotret, sudah tidak terjadi, sudah tidak terjadi hubungan antara cewek dengan beberapa komponen sensor tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, adalah fungsi dari diagnosa mandiri, berarti kalau bahasa seperti ini, kita adalah membaca ke depan, terjadi pada lampu mil. Nah misalnya ada motor injeksi yang problem, Itu kan bisa kita baca Itu kan dari dashboard pun itu Disitu kan ada lampu kuning yang melakukan ketipan Nah seperti ini Suatu ekskommandekasi tandaan tidak normal Atau yang ada beberapa kemungkinan yang tidak normal Atau terjadi error BGMI, maka lampu mil atau motor faktor indikator lamp akan berbeda sesuai dengan fungsinya. Nah, fungsi. Pendiagnosisan mandiri dari sistem antar dapat memberikan informasi pada pengendara. Nah, memberitahu pada kita ini loh ada beberapa komponen mulsin sini yang rusak atau yang atau yang tidak normal. Coba deh saya cek. Nah, bacanya seperti ini pada saat di Bapak Ibu di pada Di sini. Nah. Pada saat kunci kotak off dia mengomangkan. Pada saat kita mengomangkan, lampu ini kan akan berkedip. Akan berkedip. Nah, pada durasi 2 detik, lampu ini akan off. Lihat ya, kan? Pada saat off, bila terjadi terjadi kedipan lurus seperti ini berarti dia kan normal, tidak ada jenis kerusakannya Tapi pada saat ada jenis kerusakan yang bisa terjadi dan rusaknya. Nah, yang seperti ini yang pertanyaannya nyalain, nyalain tapi selama dua detik nyala mati. Nah pada saat dia mati terjadi kedipan lagi. Ini kan kedipannya kedipan. Kan Kode ini kan adalah salah satu. Kok bisa satu? Kenapa Pak? Nah pembacanya seperti ini. Satu kedipan lama, bacanya adalah 10 Tapi satu kedipan cepat bacanya satu. Oh, ulang lagi. Satu kedipan cepat ya pad pada lambungin satu kedipan cepat bacanya adalah satu tapi kalau satu ketipan lambat itu bacanya adalah sepuluh paham ya ini ya satu ketipan lambat eh satu kedipan cepat bacanya satu satu ketipan lambat bacanya adalah sepuluh. ini adalah beberapa kode kode milik penekan ruang tadi adalah jumlah ketipan dan kode kode gangguannya salah satunya adalah bisa terjadi ke satu kedipan tadi Berarti yang usaha apa sih Pak? Yang usaha adalah monofasor episode-nya Atau FAP-nya yang begitu Terus kalau yang bacanya sudah lebih dari 10 Pak, misalnya kayak kaya 12 Kalau 12 tadi bacanya gimana? Satu kedipan lama Dua kedipan cepat Betul Berarti yang terjadi adalah Yang mengalami dadur adalah injetornya Paham ya? Ini jenis -jenis -jenis jenisnya. Hmm. Bapak tidak akan kalian untuk mencatat, tapi masalahnya itu penting. Kamu tulis kalau tidak tidak ah, tidak apa-apa. Sini sudah ya, maksudnya bapak nanti. Hmm. Ok. Sekian banyak yang kita bahas itu masih beberapa komponen. Salah satunya adalah kata-kata ah, kita selalu mengomongkan atau membicarakan. Ah, Ecek elektronik kontrol modul. kontrol nah, modul itu adalah sebuah komponen utama ya. Sebuah komponen utama pada pada Honda baik atau yang menggunakan setiap unit kendaraan menggunakan model itu adalah elektrik atau menggunakan injeksi. Cuman jumlah yang atau FFI atau FI lah biasanya. Nah, itu adalah sebenarnya gitu. kan itu perkenalan adalah ECU adalah Ibaratnya kita manusia ya. Ibarat kita manusia ini otaknya itu, Otak itu adalah ECM-nya HM unit kendaraan tadi Anggap aja lah badan kita ini adalah unit kendaraan Otak itu adalah ECM-nya HM Dan tangan, mata, dan kuping Dan segala macam itu adalah sensor-sensornya Apa memberi memberi Pempaian seperti ini Mata melihat badan-badan tertentu Ingin mengambil Mata tadi akan memberikan sinyal Akan memberikan sinyal ke otak Eh tolong dong ngirim ke tangan. Nah tangannya ini sensor, dia akan memerintahkan untuk mengambil unit tadi atau barang tertentu. Nah mengambil lah. Unit sepeda motor pun sama seperti itu. Sama. Nah misalkan terjadi, misalkan melakukan pengendaraan yang cukup jauh. Cukup jauh dan dan cukup lama. Di dalam unit tertentu ada namanya sensor EOT, Engine Oil Temperature. Yang berfungsi jelas untuk mengatur temperatur suhu panas oli. Pada saat kamu mengundang tadi kok kok, kok panas dengan kok panasnya tinggi, kok panasnya tinggi, otomatis itu tadi akan mengirimkan ke, ke sinyal, ya, EOB eh, tadi akan mengirimkan sinyal ke ECU, -E -E dia melakukan ketiban pada lampu lintas, trus trus oh pengendara tahu apa ini yang rusaknya, kamu berhenti, oh oh ternyata pas kamu mendeteksi tadi oh ternyata oli nya panas, karena dapat gana, karena dapat tadi dari pembaca tanpa mil berarti otomatis gunung-gunungan tadi akan didinginkan nah dingin gimana? ya cukup, kamu berhenti kamu start sebentar kemudian kamu munggu sampai dingin nanti kamu akan nangis kan sudah selesai seperti itu prosesnya hal itu pun sama nah, terjadi pada semua jenis-jenis kendaraan. oke, cukup untuk hari ini kita lanjutkan komponen-komponen selanjutnya nanti ke minggu depan Oke, okay, bisa kita berus-berus dulu, hukunya dan alat petuasnya bisa masuk ke dalam tas Setelah itu, mari kita doa Ya, fungsi dan meja kita rapikan dulu Setelah itu, kita berdoa Sudah ya? okay. Sebelum pulang, mari kita berdoa Agama dari pemerintah masing-masing, berdoa mulai Doa selesai Oke, okay. terima kasih buat anak-anak semuanya Demikian untuk hari ini Hati-hati, hati-hati pulang ke rumah, langsung pulang, langsung balik ke rumah, tidak usah mampir-mampir. Cukup untuk hukum untuk, untuk hari ini, makasih buat semuanya. Abdurah topik Gedayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.